Ayo kita unboxing Kakak excited banget ya Lagi gue pengen keyboard tuh Lagi gue pengen keyboard Kenapa pengen keyboard? Tolong jadi penyanyi Pengen jadi penyanyi? Iya Wow ini dia keyboardnya excited banget ini aku yes pakai gunting Kakak gimana dek Oh gimana gitu di? tangannya masih pelan pelan pelan pelan oh begini bawahnya gini kak wow Gimana? Gimana? Gimana? Wow! Wow! Ya, nanti kita coba ya, karena sekarang masih maghrib, masih ada suara azan, kita tunggu suara azannya selesai ya. Masih banyak orang yang bersolawat. Nanti kita akan coba uh, mainin keyboard ini ya. Uh. Oh, dede dedek excited oh. oh gitu ya mainnya ya oh excited <laughs> oh gitu caranya dek Jari tengahnya minnya di jari tengah Oke, gini, Mama ajarin ya. Oke, belajar jari dulu. Lihat jalan jarinya ya, sampai Una jarinya lentur. Gimana perasaannya punya piano? Seneng <laughs> Belajar yang rajin ya Kalau rajin nanti ahli Kamu harus sabar belajar dari awal, oke? Okay? Okay. Kenapa sih Una pengen piano? Gakasih ya, loh, pengen banget jadi penyanyi Oh, pengen jadi penyanyi Biar bisa nyanyi sambil main piano gitu Coba gimana, Oke. oh capek, udah capek. Kalau udah capek, udah istirahat. Jempolnya, jempolnya minya jari tengah gitu. <laughs> Jadi, uh, keyboard ini harapannya apa, Kak? Dari belajar keyboard ini piano, Una pengen bisa jadi apa? penyanyi pengen bisa jadi penyanyi penyanyi yang penyanyi. bisa main piano ya. gitu oh iya oke okay. kita doakan ya teman-teman semoga Una latihnya serius kalau serius dan makin pinter belajarnya benar-benar serius nanti belajar sama opa ya? iya iya jadi opanya Una tuh musisi bisa main musik jadi Una gampang banget deh kalau mau belajar musik sama belajar nyanyi ya Oke, okay, serius ya? <laughs>